ini sini Pak, kerja bakti yang kan mestipun Titcen panas ya Pak, anget kuku lombeng ini orang ini rasa Bar bar bar. Pak. Foto dulu Pak. api ini ya, pak, lupa, lupa. Es, elu, is, ya, México, ya, pak pak, jadi gini? oh iya, iya kenapa saya datang nih yang untuk tongkrongan, Ini kopi pastor ini terkenal di si dunia dan soal cairnya buat enggak apa kopi, susu, teh, tomat, jeruk, cair? enggak, cair cair udah enggak kopinya istimewa, nah saya biasa banget, kita gitu jadi oke oke? jadi ini mawon pak aku pak ini bapak ini ya? ini keturunan berapa itu? Kali, pak. ke, kalih. ke kalih, ya. ketinggalan Bebas jadi bebas, bebas ya, eee. Eee. Eee. Ayu, buti, Tuh, lo, okay. <tos> bebas. <aku ngendel. tos> jadi, gaya, bebas ini ya. bebas, ya. Loh, bebas ya. Ayo, okay. okay. bu. Jadi ini jam 9.32. lebih 32 di sebelah stasiun Medion. Ketemu dengan Pak Wali Kota Medan yang habis pulang ngumprol, habis pengajian. Tafdir gitu Pak Wali gitu. Ada yang terkenal tempat nongkrong. Jenenge, apa Mas? Pasus, Pasus, Pasus Joko, Pasus, Pasus Herpa, <guluh> disingkat Pasus. Pasien not disingat pasien. Bajeron Nah, ada kopinya, ada susunya, ada tomatnya, lainnya yeah. ada yeah. jahenya dan jahenya itu sudah direc-cacat, pun direc-cacat parut, parut sorry, parut bukan direcacat, parut ternyata yang muat <laughs> ada jadah, oh, kakak, jadahnya dibakar ini jadah bakar. Kamu tahu rasanya? kayak ketan dibakar. Ini ketan ya pak? Oh, jadah bakar itu sama dengan ketan dibakar rasanya, ya, Kita datangkan Ini kenapa Pak Tomat susu tomat <tis> susu, salah pak Cuma malah juga pengen nah pisangnya pisang, itu dibakar, ke ini digoreng-goreng, jadi panas satu minggu sukses, sukses di Jalan Pahawan, kalau saya pakai pisang Pak sekarang ini sudah ada apa mindset di masyarakat daripada yang kecukupan itu untuk datang kemakmuran. <skihan> tapi yang ini... jualan ini aja, kapan saingannya sama enuk ya? ya apa Pak? Nah, mana lalimpir? Bawa terus kemudian ya, mbak. Iya. atas? apa? gitu. Apa mas? itu ya maaf pak, oke oke pak, pak, pak, pak, pak, pak, oke pak, 5 atau 3, 3, 4 atau eh, monggo terus yang netel, ini pak kerja baki kan mestipun cuma ke tempat lain, saya biar ya, boleh beto ya bener panas ya pak <Susuk> nih, anget kuku dan niku gue ngerasa panas panas niku ya kok long <tuk> ini mas, orang muni rasane <tuk> <tuk> mantap oh, mantap <tuk> ini ke eh, mantap kemarin <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <Lantap. tuk> <tuk> <Lantap. tuk> banyak, cuman gini, kayak gini gak ada. Ini tuh modelnya ada, tapi gak Ini kaliurang, nanti kita ambil kaliurang jatuh atau tempe. Ini tempe bacem, Ya, Ramenya rame. ya, apa kan banyak malam minggu ya. Ini kan apa oh, pagi, Mau iya, jam right. Jam pasar, Mak... dasar. Jam 5 buka dasar. antar antar jam jam kare jam tapi tiap Senin libur ya libur Oh, Eh, ada tuh Pak tiap Senin bener-bener, Ace, Ace, dan perai, perai, perai, ada di tapi ntar, dah lus kilo, kita mampir saya membutuhkan jelaskan napa apa susah napa Pak jelaskan susah belum susah Pak lo Pak Pak Pak Pak Pak Wali rata suning ngerti-ngerti pp pemerintah Enggeh, nggih. Aku Pak pimpinan. 3% Pasus, saya. Iya. punya semua. Itu malah satu, depan satu. aku <Speakingacht tips> ojo denen rai dusir soalnya pas Pas tutupan. Pas tutupan. Ya. opo? itu itu mobil ini berapa udah kan ini ini kan itu kan di tidur dimasukkan berapa putaran ini kan ganjil napa genep? mulai sak coba Nek tuku ora mari. Yo ora dalam apa. Nolong, netralitas. Asli apa disentil bawaan? wah, seribu ratus kali aneh. Gua kan gua aja, gua Sobiter, sobiter, sobiter nih nih ceria ceria? ceria Lihat cuaca Lihat cuaca Kepeteng cuaca nih, Oke, tapi nyet meriki ketika menang jae pedes banget pedes sampean mau keceri berapa? ya ini rasa ini ini ini kok kayak dimen wong paket Ya tak pun orang. Itu, Oh, ya hahaha ya bagian dari modus hahaha aku ngey nimpi ya, terus ini orang ciri ini suara sempur aku aku tekan itu mas ini bawa mas pak wadi pak Oke. Kok neng lalu Pak oh saya itu saya pulang ini, ayo ya mas? bisa ngerti terasi lagi semuanya lebih adem ya, pedes begini. apa Ganjar Tanpa suap kita verifikasi. Ini modus mbayar harus Cek. Ora pacaran bae. ngerti niki muter Tanya ini kerja. Ini mau aku Jenengan rasa lucu nah, ini cara lu ini jenengan nyonji ya. ini ini. ini? jenengan itu menjelasi alikulani nih nih, nih, misalnya nih nih T, T, J, teh jahe Oh, T, J, teh jahe Bisa dikwika? K, kopi jahe Kopi kopi jahe susu Oh, eneng, ini kurang dikit? <ctrack> jahe mawon, T, mawon Kanjur, eneng, itu nih Mangeh, tereng nih Tereng Terengnya, ambil ngekas aja Iya, iya, iya ini <tuk> tuh dipintar ini rahasia rahasia, nanti saya anak ewe yang ini nganggap <tuk tangan> Pak HP-mu hilang Ya Ini. Oh. Nang perlu tahu. Berbasisnya lagi di itu kan enggak genggos Gak seneng. Kalian kalau ini jak baju panas ini? panas panas. Bukan dikitap gas, jadi kita Masih jadanya tugas Jadanya <murut> <murut> aku, pak ya pak ya pak ya pak terus pak pak pak Proto, tapi tolong aja